Ini nggak tahu pohon apa ya yang besar ini di tepinya taman ambruk. Wah untung nggak ada orang ya. Padahal besar banget ini guys, sampai ambruk. Sih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mau belanja ya guys ya Walaupun angin kencang ya Sangat kencang delapan ya Kalau delapan itu orang Hongkong itu semua Pada enggak kerja toko-toko ya banyak yang enggak buka ya pasar-pasar juga nah tapi aku sekarang tetap mau belanja ya seadanya walaupun angin delapan yang sangat kencang hujan deras ya masih nekat belanja nah ini perjalanan ini sampai pohon pohonnya ambruk guys pohon besar ambruk ya sampai ambruk semua nih oyat-oyotnya akar-akarnya ambruk wow. sampai sampai bawah nih sampai bawah ini guys akarnya ini sangat besar <guluh> nih sangat besar ya pohonnya ambruk kena angin kencang hari ini Hongkong sangat kencang anginnya ya tergempan tapi gimana lagi, masih nekat ke pasar ya, guys? Ya, belanja ya, seadanya. Wah, besar banget lu! Ini enggak tahu pohon apa ya yang besar ini di tepinya taman. Ambruk, wah untung gak ada orang ya Padahal besar banget ini guys Sampai ambruk Hujannya deras bareng banget ya, anginnya kencang hari ini. Nah ini guys kencang ambruk, nggak nah, boleh dimasukin ya, nggak boleh masuk. Takutnya bahaya guys. Nah, taman. Ya belanja seadanya ya Malah lagi Sudah musimnya hujan Apalagi angin Banyak Toko sama warung enggak ada Yang buka ya Tapi mahal loh Walaupun buka itu mahal guys Oh. Sayur-sayur suka masak itu. Hmm, Enggak tahu nih apa ini. sama sama mau nyari kempul ya, nggak ada, ini nggak ada semua pada tutup guys banyak yang tutup ya angin topan sangat kentang guys nah semua pada tutup gak ada yang buka aduh nggak ada yang buka guys semua pada tutup di apa ya ini susah mahal mahal semuanya, uh, hmm. apa ya mahal mahal mahal ini. Ah, apa ini teh Terus angin juga menunggu lampu ya sampai hijau lampunya masih merah bet. masih takutnya kena pilang. dan boleh artinya hijau udah um, hampir sampai rumah ya semuanya tuh pada ambruk ya pementopan kencang banget ini nah, pada ambruknya apak-apak pada ambruk ya Udah ambil, memang mau nyampe rumah, guys.